ngerasa teman-teman. Oke, okay, teman-teman. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman. Oke, oh, teman-teman. Oke, oh, teman orang Oke, teman-teman. teman-teman. Oke, teman Oke, teman orang teman-teman. Ya, Oke, teman Oke, teman Oke, okay, teman-teman. sok teman lah Oke, okay, teman-teman. Oke, teman-teman. Oke, Bung nolaknya, tuh teman-teman. Tepat, uh, lubangnya mantap. ush di sini, hmm. ini, ini, ini babon, kan. teman-teman. Lihat, bengkel, ya? ada empat hmm. ekor. Hmm. Keong sudah kosong. Berarti ini belutnya babon, teman-teman. Laki keongnya mau ditempelan. ush Ush, ush, ush. Ah, oh, gini, Mang Deddy gini nama. Ush, luar halus Iya mah, sangsara. Huh? Mesti kena il, kena jantung. Kena jantung. <cantil> <cantil> iya mah ada orang kena jantung gus, iya mah. Mas kena jantung ya mah. Mas mau lihat siapa kemang Deddy? Cobeng lah, keluar kan. <cantil> Pacul, wajah. tuh, wah, uh, super, teman-teman, tuh kan, kalau ini sudah menghabiskan empat ekor keong, teman-teman, tuh, yes, mantap, mantap banget, tuh, wih, uh, eh, narik gede eh, narik Tuh. Tuh. Tuh. Mantap. Kumaha teh naik Tuh. teman-teman. Sampai habis. Tuh. Oi, Mantap juga ya. Tuh, tadi mumpu, Tuh. Uh. Uhu, uh. kia atau mancing teh, penempuan pancing serangan, deh kayak murak teh, uh, uh, tuh, tuh. Set, te. kita <laughs> hehe, jadi neng teh lain genah, tuh uh. uh. baik dia hey. oh babona, oh. babona. oke okay. kita ekskusi saja teman-teman, up, ah. Lihat tuh, tuh, tuh, wih, nangkir wujud, tuh wujud, wujud, wujud, wujud, wujud, wujud, wujud, gelut-gelut oh, oh, oh, heeh coba hajide, hajide, sio, sio. buka coba iya nah yang bisa ditutup <laughs> <laughs> Udah amat vino you know, guys Edan, ya. itu, itu sesuai ya, nah? teman-teman pakai koper made in german oh, ini juga ini impor ini main babon-babon teman-teman tuh tuh tuh, tuh. Ini punya nggak eh. bisa ya. mancing ini saya dapat gede, -gede. Ah. mantap ah. Tuh. Ah. tuh tuh dapat saya yang megang tuh kan tuh dia enggak nggak dapat mantep wuih satu kartu koper udah ada berapa kilo kangato ini kalau, gak -gak. kalau penuh enam kan. kilo ada ya 6 lebih kilo ya ada. Oh. Oke okay lah kita lanjut lah. Kita Salam satu hobi. Oke. Oke, okay. okay, mantap. Oke, okay, teman-teman tuh. Uh, sudah dapat lagi, mang. Aduh. wae guys. Mantap, navel, oi. Navel, cenai. E. Navel. Tuh. Iya, wadah berlut oh. pakai perahu, Wadah berlut pakai koper, teman-teman. <laughs> Ini belutnya banyak, teman-teman. Tuh. Uh dan keras, eh mantap nih mangsubaki nih keras, mesti ada, uh juara ini keras, eh ayang ngerasakan nyepot ntar, karena uh. dia aja, ya? sok yeah. oh, lah, <laughs> uh. nah naik kalau serangan, ush <laughs> ush, ush. ush. Wih, mantep lumayan tadi kayaknya ini sudah mau dewasa juga ini sudah mau dewasa teman-teman dewasa teman-teman tengok lihat tuh tuh ini teh apa empannya kan cacing Oh cacingnya oh cacing, lumayan tuh newel tuh wuih tuh kelihatannya kan teman-teman tuh is mantap kuning temen-temen belutnya -temen. tuh tuh ush lumayanlah hmm. Oke lah kita rilis aja rilis apa langsung eksekusi-eksekusi jelas oke mantap Sampai lemas guys belutnya apa lemas katanya udah. Aduh, kasihan kasian ini, kelamaan. guys Langsung aja ya di. Langsung aja dimasukin ini. ke petinya. Diamanin. Kasian kalau nggak langsung diamanin. Wish. Oke mantap lah. Lu navel, susah coba Langsung aja di, ya dilihat ya. petinya udah dapat berapa penghasilannya? nih perahu tuh nih di sini spesial ini nih aduh pancingan ini spesial teman-teman ini tuh guys tuh, tuh, tuh guys mantap tuh, tuh. tuh, tuh nggak percaya kan ini baru super semua nih tuh tuh tuh tuh Uh. ini ukuran 8 on-on-on nah, ini. On. ini sudah hampir 6 kilo ada teman-teman ada ada ada ini udah mau lebih oke okay, kita sudah. Sudah. cari lagi lubang baru bener ada penghuninya dan dapat pak oke okay, salam satu obi